Slang, grup musik Indonesia yang dibentuk oleh BimBim -bim pada tanggal 26 Desember tahun 1983 di Gang Potlot Jakarta. Slang menjelma menjadi band paling berpengaruh di Indonesia. Dengan ribuan fans fanatik yang bernama Slankers, setiap ada konser musik, siapapun band yang tampil, atau apapun jenis musiknya, bendera Slang pasti berkibar di tengah-tengah penonton.